Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial Kabar menarik dari idola kesayangan kita Kabar pertama para sahabat ya kita awali dengan momen spesial bahagia Di channel youtube Lesari Entertainment Siapa nih yang sedang menyaksikan vlognya ayang Membebe kita semua aja Abang L yang temani bunda Lesti main badminton Pasti kalian semua bahagia banget ya Happy Ketika melihat Abang Fatih temani Bunda Lesti main badminton Ini kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan Yuk sama-sama kita dukung, kita support yang terbaik karya-karya dari tim Leslar Entertainment Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang positif Salah satunya dari akun Reta Alvareta mengatakan Udah dong, gemes banget, akhirnya tahu isi tas abang Dan pas megang martabak masih panas, lucu banget muka protesnya <laughs> Ini sih cute banget ya, makanya yang belum nonton langsung aja Cus ke channel Youtube Lasar Entertainment Karena kebahagiaan kita dapatkan lewat vlog terbaru dari channel Youtube Lasar Entertainment Kemudian, para disimak juga ini: ada momen spesial saat Lesti Kejora nyinden di acara FYP Trans7. Pasti kalian juga senang dan bahagia banget, ya, melihat Lesti dan Rizky Bilar bisa hadir satu paket di sebuah acara, yakni acara FYP Trans7, apalagi Bunda Lesti Kejora menceritakan, tentunya. Awal mula percintaannya bersama Bilar Dan ada momen nyinden juga nih persahabat yang tentunya Disuguhkan, yang dilantunkan oleh Bunda Lesti Ini kebahagiaan yang kita dapatkan yang kita tentunya rasakan juga Mudah-mudahan rumah tangganya Leslar selalu bahagia Dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga, ini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun FJVTRAS7 Nih, buat yang tadi nggak sempet lihat Dedek Lesti kecurangin, dan du adem banget ya suara Dedek. mau wow, masya Allah, banget ya. Hingga banyak komentar dan tanggapan yang diberikan. Dari aku Rizky Mubarak 2405 situ dikatakan Dimana nonton fullnya tadi nggak bisa nonton soalnya kerja Kata tim persahabat ya Yang belum bisa nonton full Itu ada di aplikasi video.com Jangan sampai lupa persahabat ya Untuk yang belum bisa nonton terbagi yang ingin nonton fullnya Kalian bisa langsung buka aja aplikasi video.com di situ ada full di saat Bunda Lesti dan Papa Bilar menjadi bintang tamu di acara FVV Trans 7 Mudah-mudahan semakin banyak juga nih persahabat ya Doa, dukungan, dan support yang diberikan untuk Lesti dan Bilar Kemudian persahabat disimak juga di IGS-nya Bunda Lesti Wow, Masya Allah banget ya Bunda Lesti ini tentunya lagi promo mini gold di persahabat ya Karena cuman ada 10 pizza aja di dunia Wow ini luar biasa banget ya Yang belum punya mini gold langsung aja persahabat ya pesen Infonya ada di IGSnya Bunda Lesti Kita juga mendapatkan kebahagiaan Walaupun lewat jalur endorse, Kita mendapatkan kejutan lewat Bunda Lesti Kejora Ini kebahagiaan yang kita dapatkan Kemudian persahabat Bang Umin akan menginfokan mengenai polling couple Media of Dears 2022. Lesti dan Rizky Bilar ini kembali disalif oleh pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken. Bunda Lesti berada di posisi kedua dengan pengolehan voting 302.072 votes, sedangkan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken mendapatkan voting 302.527 votes. Beda tipis aja bersahabat ya, terus semangat, terus jangan kendor Mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak untuk Lesti dan Bilar di Kapal Media of Dears 2022 Karena untuk batas voting itu tanggal 7 Agustus 2022 Pemenang Kapal Media of Dears akan mendapatkan promosi iklan di area publik Spesial Hari Kemerdekaan dan ditayangkan Mulai tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022. Tuh dicatat persahabat ya. Info penting banget nih untuk semuanya. Kemudian persahabat disimak juga. Ini ada momen spesial yang kita dapatkan di unggahan Tuti and Scarlet lovers. Wow, ada foto baby L dan Papa Bilar. Fansnya persahabatan ini ganteng banget katanya tuh walaupun cuma editan tetap kita bahagia karena ada abang L disitu Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya ada live Instagram dari Bang Boril Bang Boril berada di rumah Leslar saat ini dan salvo juga dengan kalimat komentar yang diberikan oleh Aabeni yang mengajak Bang Bori untuk main badminton di hari Senin Senin gas katanya tuh. Wow, kejutan juga nih untuk warga Konoha Jangan lupa hari Senin Kita akan mendapatkan kebahagiaan nih Dari idola kesangan kita dan AOB Yang akan main badminton bareng Kita juga masih menunggu cidukan terbaru Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan Kabar menarik dan kabar bahagia Seputar Lesnar tentunya